Hai hai hai melihat harimau di kebun binatang atau cagar alam itu sudah biasa namun apa jadinya jika bertemu dengan satwa berloreng ini langsung di halaman rumah kejadian tersebut pernah dialami oleh warga yang ketakutan ketika mengetahui ada harimau yang lewat di depan rumah mereka pada 22 November 2022 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat penampakan harimau ini membuat masyarakat ketakutan Terutama saat anak-anak akan berangkat ke sekolah di pagi hari Untuk menenangkan masyarakat, tim gabungan melakukan pendampingan dengan melaksanakan patroli dan penghalauan Tim juga mengingatkan warga agar selalu waspada Dan dalam melakukan aktivitas upayakan dilakukan secara berkelompok Setelah menerima laporan, hari itu juga tim gabungan dari seksi konservasi wilayah 2 Staba turun ke lokasi Untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan sekaligus melakukan monitoring jejak lokasi atau tempat kejadian, sampai akhirnya ditemukan jejak melintas di areal perkebunan PT BMSS, tidak jauh dari permukiman warga yang mengarah ke Seibetung, di mana lokasi itu berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Lokasi keberadaan Siraja Hutan tersebut berjarak sekitar 340 meter dari hutan Taman Nasional Gunung Leuser.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 Munculan harimau juga terjadi beberapa waktu lalu, ketika masyarakat di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dihantui oleh teror seekor harimau selama lebih dari sebulan. Namanya beruntungnya, teror tersebut berakhir usai harimau yang meneror warga berhasil ditangkap. Harimau itu ditangkap dengan kandang jebakan yang dipasang di Desa Undol Julu, Padang Lawas. Harimau tersebut kemudian dibawa ke tempat rehabilitasi di Sanctuary Harimau Sumatera Barumun untuk dilakukan pemeriksaan. Mirisnya usai diperiksa, kondisi harimau tersebut ternyata sangat memprihatinkan. Terdapat banyak luka di sekujur tubuhnya, bahkan luka tersebut bisa dibilang cukup parah. Harimau Sumatera dengan berat 73 kg yang kemudian diberi nama Dewi Si Undol, kemudian menjalani perawatan di Sanctuary Harimau Sumatera Barumun. Dengan kondisinya yang terus dipantau oleh tim medis, setelah diberikan perawatan, kondisi harimau Dewi Si Undol kabarnya sudah mulai membaik. Sebelumnya harimau tersebut bahkan tidak bisa bergerak dan hanya terbaring karena kondisinya sangat lemah. Namun dalam video diunggahan tersebut harimau Dewi Si Undol tampak lebih sehat dan sudah bisa berjalan dan nafsu makannya mulai naik. Luka-luka yang terdapat di tubuh harimau Sumatera itu. Kemungkinan besar disebabkan karena terkena benda tajam berupa kawat duri. Harimau Sumatera yang terjerat kawat duri biasanya akan berusaha melepaskan kawat yang melilit tubuhnya itu sehingga menyebabkan luka lain yaitu robek pada dagu dan kaki. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya.